Once, oke okay, dari delapan tujuh, kemudian sembilan ya di sini. Oke, okay, kalau dari kartu yang aku lihat di sini, sebetulnya nanti akan ada pertemuan ya, tapi mungkin dari kamunya masih agak ragu-ragu gitu ya. Dan sebenarnya dari sosok dia ya, sosok dia yang akan kamu temui ini, itu yang aku lihat ada rasa-rasa ya, ada rasa-rasa ke arah uh, mungkin. Serius gitu ya, sebetulnya serius. Terus kemudian juga yang aku lihat di sini ada kaitannya ke arah dia cinta juga gitu ya. Dia cinta juga ya. yang aku lihat di sini ke kamu ya, uh, dan dia mengusahakan gitu loh. Kayak kalau ada apa-apa, dia mengusahakan untuk bisa uh, bersama dengan kamu, mengusahakan kalau ada apa-apa itu konfirmasi terus kemudian juga komunikasi ya di sini dan akan selalu ngasih apapun yang kamu mau sih sebetulnya ya aku lihat di sini ya akan ngasih apapun yang kamu mau terus kemudian juga di sini karena dari dianya itu sebetulnya masih ada cinta gitu loh masih ada yang namanya Keinginan gitu ya, keinginan untuk bisa bersama gitu kan, keinginan untuk bisa menjalin percintaan gitu ya dengan kamu gitu itu yang yang dia harapkan sih gitu, terutama mungkin kalau kamu punya mantan dan baru-baru banget ini putus gitu ya, itu yang aku lihat masih ada kayak keterikatan, masih ada dianya pengen gitu loh, masih pengen untuk bisa bersama-sama dengan kamu sih kayak gitu ya, aku lihat ya, kayak masih belum bisa lepas gitu. Dan masih terbayang-bayang sih sama kamu, gitu. kalau misalkan uh, inget, gitu kan aduh, aku dulu pernah lewat sini nih, gitu ya. Pernah uh, ke rumah makan ini, gitu kan. Terus kayak, aduh, dulu aku pernah ngasih ini ke kamu, gitu kan. Atau pernah ngasih ini, gitu kan. Ke pasangannya dia gitu ya dia inget gitu terus inget nama ya kalau inget nama gitu kadang kayak ah aduh jadi inget lagi gitu kan jadi yang aku lihat di sini masih belum bisa ngelupain sih gitu nah dan yang aku lihat dari dianya mungkin kayak akan mengajak untuk uh, adanya pertemuan gitu ya yang aku lihat di sini kayak bakalan ngajakin ketemuan gitu sama kamu nantinya ya kalau kamu di sini -benar bener suka dengan sosok ini ya. Bener-bener masih suka. Itu doa kamu terkabul gitu ya. Tapi kalau kamunya udah enggak respect. Udah enggak respon. Udah udah gak cinta lagi sama sosok ini. Justru sosok ini tuh kayak dia siang malam ngedoain gitu kan. Supaya ada pertemuan. Supaya kamunya luluh gitu kan sama dia. Supaya kayak setengahnya ada pertemuan dulu deh gitu kan. Dari dianya yang pengen ketemu sama kamu gitu. Kayak pengen untuk menjalin kembali, pengen untuk ketemu lagi, pengen untuk memadu kisah asmara lagi gitu, yang aku lihat ya dari dianya gitu. Jadi pertemuannya ini memang dengan sosok yang uh, kamu cinta, ya, dengan sosok yang dia cintai juga, yaitu kamu, gitu ya, yang aku lihat di sini. Jadi benar-benar sebetulnya ya, sebetulnya kalau masih ada cinta sih, yang aku lihat gas aja sih gitu ya silakan aja di sini karena dianya masih belum bisa mau lepas juga sih di sini ya mungkin nanti akan ada dianya minta minta maaf gitu kan atau ngasih sesuatu gitu kan ke kamu sebagai tanda permintaan maaf gitu ya yang aku lihat seperti itu sih itu yang itu yang dia lakukan gitu untuk bisa menangin hati kamu lagi gitu karena uh, selama siang malam itu selain dia berdoa dia juga selalu ke bawah mimpi gitu kan selalu kalau ada pertanda pertanda kayak aduh aku ingat lagi sama kamu gitu kan jadi kayak masih belum bisa lepas gitu loh ya yang aku lihat di sini kemudian kalau dari kalau dari zodiaknya kalau di kartu tarot ini itu ada kaitannya dengan aries Sagittarius, kemudian leo ya di sini kemudian kalau dari cups berarti ada kaitannya dengan scorpio kemudian juga ada dari Cancer Pisces, ya. Kemudian kita lihat dari zodiaknya, ya. Dari kartu zodiaknya, maksudnya kita lihat di sini ada Scorpio, betul banget. Kemudian ada Virgo di sini. Kemudian ada Neptune. Neptune itu ada kaitannya dengan Pisces, ya. Jadi, ya, aku lihat di sini, kalau untuk anak-anak air, kayaknya emang lagi pengen banget untuk balikan, ya. Pisces kemudian Cancer, ya, Scorpio, kayaknya pengen balikan gitu loh sama kamu, ya. Di sini Virgo juga masuk gitu kan? Apalagi Virgo, kayak di sini Virgo. Virgo itu yang yang sebenarnya yang ngedoain kamu siang malam, gitu kan? Supaya ada pertemuan, supaya kamunya cinta lagi, gitu kan? Ya, di sini yang aku lihat jadi ke arah sana, ya. Tuh semutnya aja, tuh sekarang. Tuh ada mengelilingi Virgo, ya. Semutnya gitu, jadi memang pertanda banget gitu ya yang aku lihat di sini. Oke, kemudian kalau dari karakternya, kamu boleh gak sih gitu kan untuk uh, bertemu lagi dengan sosok ini gitu kan ya ini aku lihat boleh sih boleh-boleh aja kita lihat di sini kalau untuk Neptun justru kalau untuk Neptun ini kalau dia masuk ke dalam kategori ini ya masuk ke dalam kategori sering uh, kamu mimpiin justru yang aku lihat uh, sebetulnya itu adalah keinginan uh, terdalamnya dia gitu loh untuk bisa bersama dengan kamu ya di sini jadi Memang itu keinginannya, dia terus kemudian juga yang aku lihat di sini dari dianya itu, ya, dari dianya itu. Memang, selain mimpiin, selain malam-malam uh, sering ngedoain gitu kan, dan kadang terkabul juga gitu ya. Nanti ada pertemuan itu, pengen banget gitu, pengen banget ada. Uh, permintaan maaf gitu ya, kembali lagi kayak gitu, kalau untuk Scorpio di sini aku lihat lebih ke arah uh, lebih dari ini aja sih kayak dari hati gitu loh, dari hati karena masih ada koneksi gitu aja. jadi kayak nggak mau dilepaskan begitu aja ya kalau dari Virgo tadi, ya kalau dari Virgo itu yang bener-bener siang malam gitu ya, ngedoain kamu selalu ingat sama kamu Kayak gitu yang aku lihat Oke itu yang kelihatan di kartu Bye bye sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya